Hello guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu dua cara mengatasi sistem UI terhenti atau sistem UI terus-menerus berhenti di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya baik kamu yang baru bergabung Di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat ini dia 2 cara mengatasi sistem UI terhenti di HP Infinix Bagi sahabat untuk cara mengatasi sistem UI terus-menerus berhenti di HP Infinix untuk langkah pertama Itu kita harus masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya guys ya Nah, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel HP Infinix-nya, kemudian di sini kita scroll ke bawah ya guys. Kemudian kita di sini masuk ke menu manajemen aplikasi guys. Jika sudah masuk, kemudian kita masuk lagi ke setelan aplikasi. Jika sudah masuk ke setelan aplikasi, kemudian kita tekan titik 3 yang ada di sebelah kanan atas ya guys. Kemudian, di sini kita pilih tampilkan sistem, dan kemudian di sini kita cari aplikasi yang bernama sistem UI. Nah, ini dia aplikasi sistem UI yang terus-menerus berhenti di HP Infinix. Kita tekan aplikasi tersebut, kemudian untuk langkah selanjutnya kita masuk ke penyimpanan dan search. Kemudian, di sini kita hapus shade-nya, ya sahabat. Nah sahabat chatnya atau file sampahnya sudah kita hapus Kemudian jika di sini hapus penyimpanannya bisa dipencet Kamu tinggal tekan saja hapus penyimpanannya ya sahabat ya Kemudian jika sudah disetting seperti ini kita tekan tombol home ya sahabat Dan maka secara otomatis aplikasi sistem UI di HP ini kamu tidak akan terus-menerus berhenti lagi Namun jika kamu gagal melakukan tutorial yang pertama Kamu harus melakukan tutorial yang kedua ya guys ya itu dengan cara mengupdate versi Android kamu, sahabat. Nah, untuk cara mengatasi sistem UI ini terus-menerus berhenti di HP Infinix. Untuk langkah yang kedua, kita masuk ke pengaturan ponsel, ya guys. Ya, kemudian jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kita scroll yang paling bawah, kemudian di sini kita masuk ke menu sistem, sahabat. Kemudian di sini kita masuk lagi ke menu pembaruan sistem. Okay, sudah masuk, kemudian di sini kita masuk lagi ke pembaruan online, dan pastikan uh, HP kamu terkoneksi ke internet, ya sahabat. Ya, kemudian di sini kita periksa apakah ada update, kita periksa sistem Anda sudah diupdate, nah versi Android aku sudah dalam keadaan versi yang terbaru sahabat jika ada update segera langsung perbarui saja uh, versi Android kamu ya sahabat ya, untuk memperbaiki bug atau masalah dalam sistem sahabat nah itu dia dua cara mengatasi sistem UI terus-menerus berhenti di HP Infinix nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe